gimana ya, sih ngajarin dong? Oke kita langsung aja masuk ke video priset yang pertama. Ada kaki, ini. Nice open, asik semua. ke presiden kedua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 Oke, okay, lanjut ke episode yang keenam. Oke, okay, lanjut ke episode yang... versi ke delapan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 Oke, okay, lanjut ke bersetting ke-12. Oke, okay, lanjut ke bersetting ke-13. yang ke 14 belas. Yang kelima <SILENCIO> belas, oke. Lanjut ke presiden yang kesembilan belas, ke, eh, ke enam <SILENCIO> Oke lanjut ke versi yang ke-17. Oke okay, lanjut ke versi yang ke-18. 19 Oke okay, lanjut ke preset yang ke-20